Presiden Soeharto merupakan presiden dengan masa jabatan terlama di Indonesia, lebih dari tiga dasawarsa. Selama masa jabatan tersebut, Presiden Soeharto sudah menjalani berbagai aktivitas diplomasi dengan berbagai negara di dunia. Aktivitas diplomasi dilakukan dengan berbagai pertemuan, diskusi hingga pemberian hadiah. Presiden Soeharto dikenal kerap memberikan hadiah komodo sebagai alat diplomasi. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kegemaran Soeharto memberikan hadiah Komodo kepada pemimpin negara lain bermula ketika sang istri Siti Hartinah yang dikenal dengan sapaan Ibu Tin berkeinginan untuk membangun museum fauna di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta pada tahun 1975. Museum itu dibangun untuk menggambarkan kekhasan satwa Indonesia. Dan seperti diketahui, komodo adalah satwa langka khas Indonesia. Selain memberikan hadiah, Presiden Soeharto juga pernah mendapatkan hadiah dari para pemimpin dunia. Berikut ini hadiah-hadiah unik yang pernah diterima Presiden Soeharto. Kuda Seekor kuda diterima Presiden Soeharto sebagai hadiah dari Presiden Kazakhstan Nazarbayev pada April 1995 saat melakukan kunjungan ke Kazakhstan. Bukan sekali ini Soeharto menerima hadiah kuda, sebelumnya ia juga pernah mendapat hadiah kuda dari petani di Uzbekistan. Peristiwa tersebut terjadi ketika ia melakukan kunjungan ke Uni Soviet tahun 1956. Di selak kunjungannya itu Soeharto melakukan audiensi dengan para petani di Kizil, Uzbekistan, hingga akhirnya Ketua Pertanian Setempat Ahmad Kabulov menghadiahkan seekor kuda sebagai tanda mata untuk Presiden Soeharto. Kuda tersebut merupakan kuda jenis Karabair yang memang banyak ditemukan di Asia Tengah terutama Uzbekistan. Soeharto sendiri merupakan pribadi yang menyukai kuda. Hal ini terbukti dengan adanya peternakan di Tapos, Bogor yang dikembangkan Presiden Soeharto sebagai pusat pembibitan dan pengembangan sapi jenis unggul dan beberapa ekor kuda milik Soeharto. Pedang Emas. Pedang Emas merupakan hadiah dari Raja Arab Saudi untuk Presiden Soeharto. Pada tahun 1970, Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz Al Saud berkunjung ke Indonesia dan disambut oleh Presiden Soeharto dan ibu negara Tim Soeharto. Kunjungan tersebut merupakan salah satu bentuk keberpihakan Indonesia kepada Palestina untuk perjuangannya melawan Israel. Selain itu Indonesia juga berpihak kepada Arab Saudi untuk melawan Israel karena pada saat itu keadaan Timur Tengah sedang memanas karena perang enam hari melawan Israel. Soeharto lewat pidatonya mengungkapkan bahwa Indonesia sepenuhnya berdiri di pihak bangsa Arab dalam melawan Israel. Raja Faisal menyampaikan terima kasih dalam pidatonya kepada Indonesia atas dukungan terhadap perjuangan bangsa Arab. Setelah pidato tersebut diadakan acara makan malam dan tukar-menukar cendramata Raja Faisal memberikan sebilah pedang Arab yang disepuh dengan emas. Sedangkan Presiden Soeharto memberikan sebilah keris dan seekor macan yang diawetkan. Kedua barang tersebut melambangkan simbol keberanian dan sifat kesatria.